Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel SITUMISTO official dan di video kali ini disini saya pernah menggunakan perspektif yang seram-serem lagi ya. Oke, okay, sekarang berlama-lama kita langsung lanjutin Satu persatu Presiden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 Oke, okay, lanjut ke Presiden keempat ya. <SILENCIO> Dasar anak-anak SMP! <SILENCIO> Oke, okay, lanjut ke Presiden kelima. lanjut ke versiode yang ke -6 ya. oke okay, lanjut ke presiden yang ke 7 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-8 Oke lanjut ke versiode ke-9 BOM BOM oke okay, lanjut ke versi yang ke-10 ya oke okay, lanjut ke versi yang ke-11 Lanjut ke versi yang Oke, lanjut ke Presiden ke-12. Oke, lanjut ke Presiden ke-13. oke okay, lanjut ke versi yang ke-14 ya oke okay, lanjut ke versi yang ke-15 kita ke versiating ke 16 oke okay, lanjut ke versiating ke 17 Oke, lanjut ke presiden ke-18. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-19. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke 20 Tetap fokus menggepai impian karena semesta pasti punya tujuan Walaupun tidak menyenangkan ya setidaknya mendewasakan Sikan